Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen, oke okay guys sebelum kalian menonton video ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian nah guys, di video sebelumnya saya sudah pernah unboxing hadiah dari kedai Nyi Iteng, nah kali ini saya juga order loh berkat postingan saya, banyak yang penasaran ingin order, akhirnya saya coba order lagi guys nah kalian penasaran kan, seperti apa sih isinya, oke okay, kita unboxing bareng-bareng Di sini ada daftar menu dan harganya semuanya komplit lo guys, jadi kalian bisa pilih menu apa saja yang kalian inginkan. Tentunya ini adalah makanan khas Nusantara Indonesia. Jadi buat mengobati rasa kangen kalian bisa order loh karena pengirimannya itu sangat cepat sekali biasanya. Kalau nggak satu hari dua hari itu udah nyampe lo guys. Oke, di bungkus yang pertama yang aku pegang ini adalah gulai kambing. Di sini udah lengkap banget. Ada bumbu itunya ya. Udah tonya udah lengkap banget. Ada kecap, ada sambal, ada bawang, ada daun bawang. Poknya itu udah lengkap banget ya bentuknya beku. Dan ini adalah bebek goreng ya. Bebek goreng kalian bisa mau bikin penyet atau apa. Di sini udah lengkap ada lalaban, ada sambal dan ada bonus dua tahu loh, guys. Nah, ini lalabannya udah dipisah. Jadi semuanya masih fresh ya Karena kemarin kan Jumat libur Jadi Senin baru nyampe Karena di Taiwan kan Sabtu Minggu itu libur ya guys Ini nih guys makanan yang paling banyak Diminati oleh para pelanggan kedai Nyi Iteng, Yaitu sate kambing Di dalamnya perbungkus isi 10 tusuk ya guys Harganya 300 NT Atau kalau dirupiahkan sekitar 150 ribu rupiah. Nah, di sini aku order sampai empat porsi loh guys. Hey, di video sebelumnya kalau itu kan unboxing hadiah dari giveaway, kalau untuk paketan yang ini, aku sengaja order ya guys, jadi ini adalah order kali pertamanya setelah kemarin datang paketan yang dapat dari hadiah itu guys itu bikin ketagihan loh rasanya enak banget, porsinya pas dan bumbunya itu banyak banget, mau bumbu kacang acar, mau sambelnya itu bikin apa ya pokoknya bikin lagi gitu ya kita udah pesen pengen pesen lagi pesen lagi kayak gitu maka nah, dari itu aku kasih tahu teman-teman mau nggak nih biar sekalian gitu kan nitip uh, orderin akhirnya mereka juga pada pengen pesen kebanyakan sih pesennya ya sate kambing itu nah guys kalian bisa lihat banyak banget <laughs> oke okay. ini kalau di Taiwan emang seperti ini ya. Kalau kita nggak bisa datang langsung ke warung makan Indonesia atau toko Indonesia, jadi kita cuma bisa pesen online. Tapi jangan khawatir, di sini juga pesen onlinenya tuh hmm, masih fresh ya. Jadi setiap hari itu ada pakai hey camo, mobilnya itu khusus yang makanan beku. Jadi kalian nggak usah khawatir lah, apakah nanti takut basi atau nggak. Ini udah fresh banget. Rata-rata kalau bukan ngirimnya pas menjelang hari libur biasanya satu hari udah langsung nyampe loh guys. Kalian bisa lihat ini jaraknya lumayan jauh ya. Posisinya di Taichung sedangkan aku ada di Taipei. Oke okay guys, kalian bisa lihat banyak banget kan? Ini jumlahnya ada saten empat porsi, gulai kambing dua porsi, dan bebek goreng dua porsi. Dan total semuanya 1820 NT oke okay guys terima kasih semuanya